Thank mm -hmm. you. Review Hyundai Stargazer, apakah mobil ini lebih bagus dari Expander dan Veloz? kami akan mengevaluasi Hyundai Stargazer berdasarkan data spesifikasi yang diterbitkan oleh pabrikan dengan logo HAM. Di situs resmi Hyundai, informasi mengenai LMPV sangat lengkap, mulai dari ukuran, karakteristik, mesin, hingga harga. Salah satu keunggulan Stargazer adalah fitur spesialnya, seperti Hyundai Smart Sense dan Blue Earring. Lalu ada kursi baris kedua tersedia sebagai pilihan kursi kapten. Keunggulan Stargazer juga terletak pada performa mesin menggunakan sol kereta. Hasil di atas kertas sangat menjanjikan dengan torsi 144 Nm dan 115 tenaga kuda. Soal harga, mobil ini tak jauh beda dengan rivalnya LMPV dengan kisaran 243,3 juta rupiah hingga 307,1 juta rupiah OTR Jakarta. Untuk membuat review Hyundai Stargazer ini lebih menarik, kami juga menyertakan kompetitor seperti Mitsubishi Expander dan Toyota Veloz. Untuk pembahasan selengkapnya simak pembahasan berikut ini. Ukuran Hyundai Stargazer sangat lebar, rodanya kecil. Mobil ini memiliki panjang 4.460 mm, lebar 1.780 mm, dan tinggi 1.695 mm. Menurut data, Stargazer tidak sepanjang Mitsubishi Expander 4.595 mm, dan Toyota Veloz 4.475 mm. LMPV di Hyundai ini juga tak setinggi rivalnya Expander, 1750mm, dan Veloz 1700mm Namun, Stargazer unggul dalam hal lebar Bandingkan saja dengan Expander dan Veloz yang sama-sama memiliki lebar 1750mm Untuk ukuran velg, Hyundai Stargazer tidak terlalu besar dengan 205 55 R16 untuk varian prime, trend dan style. Bahkan varian terendah atau aktif masih menggunakan velg berukuran 15 inci. Meski Expander dan Veloz menggunakan velg 16 inci untuk varian rendah. Sedangkan varian tertinggi menggunakan 205 55 R17. Kelemahan felt kecil adalah dapat membuat pengendara kurang percaya diri saat melewati jalan bergelombang, tidak seperti felt besar yang terasa lebih meyakinkan. sama mesin lebih unggul dari pesaing mesin Hyundai Star Stargazer pabrikan berlogo H ini menawarkan mesin MPI 16 katuk 1497 cm kubik dengan konfigurasi silinder jantung mekanis dari sprinkler bensin ini justru milik Hyundai kereta di atas kertas, mesin Stargazer mampu menghasilkan torsi puncak 144 Nm pada 4500 revolusi per menit dan tenaga puncak 115 tenaga kuda pada 6300 revolusi per menit. Setara adalah transmisi otomatis IVT. Ada juga pilihan transmisi manual 6 percepatan. Performa Stargazer jauh lebih luar biasa dibandingkan para pesaingnya. Kamu tidak percaya? Lihat saja Mitsubishi Xpander dengan torsi 141 Nm dan tenaga 105 PS. Sedangkan Toyota Veloz memiliki torsi 137 Nm dan tenaga 106 PS. Lalu, untuk irit bahan bakar maksimal, tangkinya mampu menampung hingga 40 liter bensin. Kapasitas tangki lebih rendah dari Toyota Veloz 43 liter, dan Mitsubishi Expander 45 liter. Fitur Hyundai Stargazer Modern. LMPV ini memiliki keunggulan dibandingkan para pesaingnya dalam hal kenyamanan peringkat kedua. Pabrikan berlogo Hamiring ini menawarkan fitur yang tidak dimiliki Expander dan Veloz, yakni kursi kapten. Tentunya dengan konfigurasi kursi yang terpisah dapat memberikan ruang duduk yang lebih personal bagi penumpang. Selain itu, terdapat fitur tambahan berupa sandaran tangan dan kursi tray atau meja lipat untuk setiap orang. Apalagi fitur Hyundai Stargazer semakin istimewa dengan adanya charger nirkabel Hyundai Smart Sensei dan Blue Alley. Smart Sense dapat secara proaktif mencegah risiko kecelakaan saat kendaraan harus dikendarai Sementara itu, Blue Ailing dapat sepenuhnya mengintegrasikan smartphone dan mobil Keunggulan Stargazer dalam hal fitur modern, pada kenyataannya, beberapa pergi ke Toyota Veloz sebagai pengisi daya nirkabel Kemudian untuk Hyundai Smart Sense dan Blue Ailing di Toyota namanya berbeda yaitu Toyota Safety Sense dan T-Intouch sedangkan di Mitsubishi Expander ketiganya tidak ada. Lantas apa saja kekurangan di Hyundai Stargazer dari segi fungsionalitas? Menurut pengamatan kami, ada beberapa contoh di mana ukuran unit utama hanya 8 inci atau mirip dengan Expander, tetapi tidak sebesar Veloz yang 9 inci. Selanjutnya rem parkir masih berbasis tipe Taubar, sedangkan Veloz dan Expander menggunakan rem parkir elektrik. Dengan kelebihan dan kekurangan hasil evaluasi Hyundai Stargazer yang telah kami uraikan Berapa harganya? Berikut daftarnya Gazer Active MT 243,3 juta rupiah OTR Jakarta Hyundai Stargazer Active IVT 255,9 juta rupiah OTR Jakarta Hyundai Stargazer Trend MT 263,3 juta rupiah OTR Jakarta Hyundai Stargazer Trend IVT, 275,9 juta rupiah, OTR Jakarta Hyundai Stargazer Style IVT, 296,3 juta rupiah, OTR Jakarta Hyundai Stargazer Prime IVT, 307,1 juta rupiah, OTR Jakarta bisa dibilang itu harga standar, tapi kalau mau pakai Captain seat dan body 2 harus bayar ekstra. Captain Seat Stargazer harus tambah 1 juta rupiah dan 1,5 juta rupiah 2 Dibandingkan dengan rivalnya, harga Hyundai Stargazer masih bisa dibilang tidak jauh berbeda, bahkan lebih terjangkau. Kamu tidak percaya, intip saja Toyota Veloz yang dibanderol mulai dari 286 jutaan untuk varian MT hingga 331,1 jutaan khusus untuk varian QCVTT TSS. Lalu jika Mitsubishi Xpander sebagai pembanding, harga LMPV ini mulai dari 253 juta rupiah untuk varian GLS MT dan yang paling mahal 307,1 juta rupiah khusus untuk varian Ultima TCVT. Setelah mengetahui review lengkap Hyundai Stargazer, apakah Anda ingin memilikinya?